Halo, selamat bermata kuliah bapak Selamat siang. Ini saya tunjukkan ini. Kita mendemonstrasikan ya, mempromosikan ini 10 Ini beberapa soft Ini kita coba peleceran, satunya ini 500 rupiah lihat ini. Ini warnanya merah seperti darah ya, anda bisa lihat ini seperti darah, ini terbuat dari silikon nah ini karet, Jadi ini awet seperti hidup. Jika ini digerakkan dalam air pasti sini pasti ini akan gerak-gerak sendiri. Ya ini akan gerak-gerak, lebih -gerak. lihat ini gerak-gerak. ini warna sangat segar, ini untuk panjangnya berapa, ini kita akan ukur dulu panjangnya 4 cm sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share dan jangan lupa nanti di order ini harganya 500 per piece -nya. ini harganya murah bisa mau klik berapa, pastikan kita akan berikan bonus jika ada order ini sudah berkurang ini yaitu berapa sudah kurang tahu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like, comment dan share jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk order ini artinya 500 rupiah per piece nya panjangnya 4 cm ya terima kasih, pokoknya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh